Klub Premier League, Chelsea sudah menetapkan siapa pengganti Romelu Lukaku di tim mereka. The Blues berencana untuk menggaet Richard Leeson dari Everton sebagai penggantinya. Lukaku sudah dipastikan akan meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Striker timnas Belgia itu memilih untuk kembali ke Inter Milan sebagai pemain pinjaman di musim panas ini. Kepergian Lukaku menjadi masalah tersendiri bagi Chelsea karena stok penyerang mereka cukup terbatas. Jadi mereka harus mencari bomber baru di musim panas ini. Sky Sports melaporkan bahwa Chelsea sudah menemukan pengganti Lukaku. Mereka ingin meminang Richarlison dari Everton. Alasan pertama Chelsea ingin merekrut Richarlison adalah sang striker sudah mengenal Premier League dengan baik. Ia sudah kurang lebih empat tahun bermain di Inggris. Jadi ia sudah tahu karakteristik permainan di Inggris. Sehingga ia tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi dengan permainan Chelsea di musim depan. Thomas Tuchel menyukai Richarlison karena sang striker adalah tipikal penyerang fleksibel. Ia memang bisa bermain sebagai penyerang tengah. Namun ia juga berbahaya jika dimainkan di sektor sayap. Chelsea harus siap keluar uang agak banyak jika ingin mendatangkan Richard Leeson. Everton kabarnya membanderol sang penyerang di angka 50 juta pounds di musim panas ini. Premier League musim 2022 mendatang diyakini bakal lebih seru. Khususnya persaingan antara Manchester City dan Liverpool. Dua tim top itu diprediksi bakal lebih kuat musim depan. Betapa tidak... Dominasi dua tim top itu sudah jadi cerita utama Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir Keduanya berada di level yang berbeda dari tim-tim lain Menariknya, musim depan perbedaan level itu bisa jadi jauh lebih besar Man City dan Liverpool sama-sama memperkuat tim dengan pembelian pemain baru musim panas ini Khususnya di lini penyerangan Man City akan semakin kuat dengan kedatangan Erling Haaland Liverpool pun melakukan hal yang sama dengan Darwin Nunes Haaland dan Nunes layak dianggap sebagai dua di antara sekian striker muda terbaik yang tersedia di Eropa saat ini Artinya, Man City dan Liverpool sama-sama mendapatkan tambahan kekuatan terbaik Tidak hanya itu, sejak transfer kedua pemain ini diresmikan Mulai muncul perbandingan-perbandingan menarik di media Inggris Salah satunya soal siapa yang bakal lebih tajam Haaland atau Nunes? itu pertanyaan sulit ujar mantan pemain Liverpool Glenn Johnson untuk saat ini saya kira Haaland lebih baik karena saya lebih kenal dia bersama Man City dia bisa mendapatkan sekitar 6 kesempatan mencetak gol di setiap laga jika anda memberikan enam peluang jelas dia akan mencetak beberapa gol Johnson lebih memilih Haaland untuk sekarang tapi bukan berarti Nunes bakal buruk Liverpool punya riwayat apik soal pembelian pemain jadi kecil kemungkinan Nunes bakal flop hmm. Liverpool sepertinya selalu tepat setiap kali membeli pemain jadi saya tidak akan terkejut jika Nunes langsung tancap gas cara kerja rekrutmen Liverpool memang spesial sambung Johnson Jujur saja, setahun yang lalu sebagian besar dari kita tidak kenal siapa Nunes Bukan bermaksud buruk Setiap orang bicara soal halen Tapi tidak akan mengejutkan jika Nunes sama bagusnya